serta klik tombol notifikasinya nya bersama tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar baik di antara baru seputar Leslor tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada, untuk menemani santai siang kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik seputar idola kejayaan kita. Kekabar pertama persahabat kita lihat Di sini ada spesial Ketika Papa Bilar baru selesai main sepak bola ya, Momen dimana Papa Bilar langsung diwawancara ini oleh wartawan Bertanya mengenai soal ucapan dan tentunya persahabat ya, Support dari Papa Bilar kepada Atta Halilintar Dan Kaora Harman Syah yang baru saja memiliki putri kesayangan Baby A ya, dan tentu di sini kita lihat ya, support dari Rizky Bilar ini memang luar biasa banget selalu mendoakan yang terbaik untuk Atta Halilintar dan Aurul Hermansyah mudah-mudahan putri Baby A-nya juga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua itu Yang disampaikan oleh Bapak Bilar dan di sini momen ini ya kita selalu dengan Bang Wawannya nih yang grogi ya bilang apa bilar biasanya kakak dan sekarang panggilannya Om nih Om Bilar? <laughs> ini sih luar biasa banget, persahabat, ya. Selalu saja menjadi sorotan idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Di postingan ini pun, tentu banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan. Yang dari akun ngeliat sampai halal, mengatakan di kolom komentar, Om Cunah atau kuping gue belum dikorek, katanya tuh. Aduh. <laughs> Ada juga kabar persahabat komentar lain Diberikan dari akun Sulsu Ultra Strawberry 5 Mengatakan di kolom komentar Wawan grogi tuh biasanya manggil abang Ini kok om katanya tuh persahabat ya Tuh banyak salvo dengan mas wawannya nih Yang memanggil Papa Bilar dengan sebutan om ya Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Kita lihat nih ada ungan spesial ya Dari Kak Degia Sari yang diripos kembali oleh akun Leslar Hams Momen semalam ketika berkunjung sekaligus mengantarkan persahabatnya album Abang L ketika acara Akikah. Masya Allah ya. ini kejutan vitamin bahagia yang kita diterapatkan semalam. Semakin cantik, semakin luar biasa, idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kita lihat persahabat ya ke kabar berikutnya juga Ada momen spesial yang kita dapatkan dari Bang Putra juga persahabat ya semalam Ikut dalam pertandingan sepak bola di ajang turnamen Yang diadakan oleh Leslar Entertainment Masya Allah banget ya idola kesayangan kita Bang Putra aja sampai tentunya... Bangga kepada Leslar. Alhamdulillah bersahabatnya orang-orang baik selalu mendampingi idola kesayangan kita. Mudah-mudahan tetap menjadi orang baik, menjadi contoh, dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Amin. Oh, ini yang adain Leslar. Didi. Mudah-mudahan idola kesayangan kita, persahabat, selalu bahagia dan tentunya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran apapun yang dilakukan. Amin. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada info penting banget ya untuk kita semua warga Konoha yang belum vote, yang belum dukung idola kesayangan di ajang SCTV Music World 2022. Yuk, sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita buat dukung Bunda Lesti dan Papa Bilar. Di ajang ECTV Music World 2022 Karena persahabat ya Idola kesenangan kita Mau salib yuk buktikan Mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Bilar Bisa membawa piala penghargaan Selanjutnya persahabat Ada info penting juga dari Lestler Meta Force Ini menginfokan bahwa Bakal ada giveaway 1 juta dolar leslar Cara ikutnya ya, Perhatikan di simak nih Di kalimat info lewat caption yang dituliskan Ini dia yang ditunggu-tunggu Giveaway satu juta dolar leslar Buat yang mau ikutan giveaway-nya Bisa langsung join grup telegram Resmi leslar ya Ada tata cara dan aturan giveaway Yang bisa kalian baca nanti di grup kita Buruan gabung? Sekarang dengan cara klik link di bio Tuh persahabat ya Yang belum gabung silahkan gabung Ada linknya di bio Leslar metal Force Yuk buruan ikutan Kutani Giveaway satu juta dolar Leslar Mudah-mudahan selalu membawa berkah Selalu